Hai, hai hai Meskipun hewan ini menjadi salah satu kucing besar yang paling ditakuti manusia Namun perilaku harimau sebenarnya tidak jauh berbeda seperti jenis kucing lainnya Memang harimau mendominasi habitat mereka dengan kekuatan dan kemampuan berburu mereka Meski termasuk kucing besar dan kuat yang tidak memiliki masalah untuk menangkap mangsa besar Itu tidak berarti mereka dapat membunuh segalanya Seperti sebuah video di mana seekor harimau yang kelaparan sedang mengincar anak gajah beredar sebuah video yang menampakkan seekor harimau betina yang putus asa sedang berjongkok di pinggir jalan makhluk itu melihat ke ladang berhutan dan melihat dua gajah dewasa dan seekor anak gajah harimau tersebut nampaknya mengincar betis anak gajah itu namun tetap saja tidak ada gajah dewasa yang akan membiarkan bayinya diambil oleh harimau tapi kenapa ya? Harimau ini berusaha menyerang target yang terlindungi dengan baik. Eh tapi tunggu dulu, sebelum lanjut ke videonya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Taukah kalian sob, jika harimau tidak makan sesering itu dan mungkin sudah lama sejak harimau tersebut makan, dalam kondisi itu pasti akan membuatnya bersedia mengambil risiko, meski bertemu dengan gajah untuk mendapatkan makanan. Memang dalam sekali makan, harimau dapat menghabiskan hingga 18 kg daging. Jadi dalam satu pekan harimau membutuhkan satu ekor mangsa besar. Jika dikalkulasikan, dalam satu tahun harimau membutuhkan sekitar 50 ekor mangsa besar. Harimau yang putus asa terus merayap ke arah kelompok gajah dan menatap anak gajah kecil itu. Saat harimau berada kurang dari 100 kaki dari sasarannya, salah satu gajah dewasa pun melihatnya. Kedua hewan saling menatap saat harimau mempertahankan posisinya. Mengetahui ada harimau di sekitarnya, gajah mulai menerjang dan meneriakkan ke arah harimau. Harimau itu mengaum dan memutar ekornya, mengetahui bahwa dia tidak memiliki peluang melawan rintangan yang begitu besar. Setelah harimau itu mundur sejenak kemudian ia kembali ke gajah dengan posisi yang sama dan terus mengintai binatang abu-abu besar itu. Gajah itu terus mengeluarkan suara mungkin untuk memperingatkan anggota kelompoknya yang lain tentang bahaya yang akan menimpa mereka. Video diakhiri dengan pengulangan bagian terdekat dari pertemuan itu membuat penonton bertanya-tanya apa yang terjadi setelah kamera berhenti berputar. Diragukan bahwa harimau itu bisa langsung kembali menyerang. Namun harimau yang kelaparan telah melakukan beberapa tragedi yang mengerikan di masa lalu. Seperti seekor harimau campawat yang sudah membunuh lebih dari 400 orang. Di masa lalu para peneliti percaya dia terluka dan tidak bisa memburu mangsa pilihannya. Harimau itu mungkin terus mengintai gajah, menunggu kesempatan yang lebih baik untuk mendapatkan anak gajah. Meskipun harimau itu bisa membunuh seekor anak gajah dengan satu gigitan,